untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dan info-info menarik dari Lesti dan Rizky Villar Tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Kita lihat persahabat dari momen spesial cute dari Abang Fati. Masya Allah banget ya Abang Fati emang luar biasa pinternya sudah bisa megang kamera sendiri Masya Allah, ini cute banget ya si anak gemes dan selalu membuat semangat warga kono pastinya, doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita, semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua, momen ini pun diunggah kembali oleh akun sental putih underscore pilar, kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, ayang embuletku sadar kamera banget sine, bisa dong live sekalian katanya tuh. Wah, Masya Allah banget ya. Pokoknya, emang Abang Fatih adalah anak yang sangat cerdas. Kita lihat juga nih, persahabat, ya. komentar banyak sekali. Diberikan salah satunya dari akun Ketut Sweety mengatakan, Ya, abang L live aja sendirian, ya, tak jawab nonton nih. Sel-sel selalu ya, baby El, Amin, masya Allah banget ya dukungan dan support, memang luar biasa. Tetap kompak dan solid dari orang-orang baik, ada love Lovers, billovers, lesti lovers, memang luar biasa. Kemudian juga persahabat, ya, ada kabar terbaru yang kita dapatkan dari Kak Rita Alvina, yakni Kak Rita Raja Guguk nih persahabat, memposting foto bayi-bayi yang sangat menggemaskan. Ini bayi-bayi luar biasa nih Persahabatnya Bayi gems dan pastinya ini adalah Anak sultan semuanya Masya Allah Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Rita Raja di situ dikatakan geng 2021, gak kuat ya lihat gemes-gemes gini ketawanya. <laughs> Masya Allah banget ya, apalagi BBL yang selalu menjadi pusat perhatian. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan pertemanan mereka juga terjaga dengan baik. Komentar pun ini banyak sekali, sahabat ya. diberikan dari Leslar Lovers. Dari akun Jora082990 mengatakan. Ada kesayangan Onti di sini, Abang El. Masyaallah ini kesayangan kita semuanya ya. Tetap kita mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Kita lihat juga bersama di komentar selanjutnya dari akun Neneng Prasetyo mengatakan, "Semoga kelak trio anak-anak ganteng ini menjadi orang-orang yang sukses, soleh, dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya." Amin. Ini doa baik juga patut kita aminkan. Mudah-mudahan terkabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian persabaya disimbang juga. Ini ada info dari Indosiar mengenai acara Dangdut Akademi 5. Yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar tinggal 11 hari lagi yang akan digelar mulai hari Senin tanggal 18 Juli. Akan setiap hari tayang pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Disimak juga di info caption yang dituliskan. 11 hari lagi, ajang pencarian bakat dangdut Akademi 5 akan segera dimulai. Siapakah yang akan menjadi bintang selanjutnya? Nantikan The Akademi 5 mulai Senin, 18 Juli pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. Ini info resmi dari Indosiar, kita semua warga Konha pasti gak sabar banget melihat penampilan idola kesayangan kita di atas panggung Indosiar. Doakan juga ya untuk mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bisa menampilkan penampilan terbaiknya. Berikutnya persahabat jangan lupa juga sore nanti bakal ada acara Poles. Kepoin Lesti di aplikasi video.com jam 5 sore tayangnya di video nih persahabat ya Untuk Poles acaranya akan tayang setiap hari Senin dan hari Kamis Pukul 17.00 Waktu Indonesia barat Di video.com kita juga patut dukung dan support terus acara Bunda Lesti Kejora Dalam acara Poles Kepoin Lesti yang akan tayang sore nanti Selanjutnya juga persahabat ya Bang Mimin akan menginfokan polling online Kapol Media of the Years 2022. Untuk polling online sementara persahabat Alhamdulillah Bunda Lesti Kejora masih berada di puncak dengan perolehan voting 182.640 vote setara dengan 33% disusul kembali oleh pasangan Fuji dan Torik Halilintar dengan perolehan voting 182.516 votes setara juga dengan 33% Hanya beda tipis saja persabat ya Yuk kita kompak, kita solid Mudah-mudahan selalu mendukung yang terbaik Buat Lesti dan Rizky Bilar Dan bisa memenangkan Couple Media of Deals 2022 Kita juga masih menunggu hidupan Terbaru, kabar baik, kabar gembira Dan bahagia selanjutnya Dari Lesti dan Bilar